Hello, welcome back on Maxwatch channel with me, Theo. Well, kali ini aku akan membahas beberapa tema yang diusung oleh uh, brand-brand jam tangan ya. Biasanya mereka uh, mengusung atau membawa tema-tema tertentu pada model-model special edition atau bahkan mungkin limited edition. Well, uh, apakah sih tema-tema uh, tersebut? Nah, salah satunya adalah yang udah berada di pergelangan aku Ini yang udah mungkin saat ini udah nggak bisa ditemukan ya Atau mungkin jarang banget ditemukan Kecuali emang kita bener-bener hunting Well apakah sih tema-tema uh, tersebut Yang biasanya diusing oleh para brand-brand jam tangan itu Check it out Oke okay, ini nih adalah salah satu g-shock koleksi ya koleksi pribadi uh, dengan tema khusus ya sebetulnya banyak uh, brand ya yang paling banyak uh, rata-rata brand udah membawa tema khusus tapi kali ini yang aku bahas mungkin dari g-shock dulu tapi nanti aku akan uh, mention brand-brand yang membawa tema khusus wah langsung aja kita unboxing well aku rasa kalian udah tahu tipe ini ya ini adalah LS. OS1 adalah salah satu uh, tipe love the sea and earth ya. nah free kali ini adalah tipe DW9700K9T ya sini bisa kita lihat ya ICERC a part of the proceed from sales of this product jadi ini salah satu uh, organisasi non profit yang sangat peduli dengan lingkungan ya hanya saja ICERC ini bergerak di bidang pelestarian satasian uh, buat kalian yang gak, uh, belum tahu apa itu satasian itu adalah Salah satu spesies marin mamal atau mamalia laut termasuk lumba-lumba dan paus atau whale ya yang diutamakan uh, oleh mereka pelestariannya karena mereka biasanya lebih cepat punah ya. Ini detail boxnya detail box-nya dia. Nah, ini adalah salah satu seri vintage dari tahun 1999 Conference Premium di salah satu negara Europe ya. Tepatnya di mana nanti bisa uh, dilihat pada detail jamnya ya. Nah, dia memperkenalkan moon phase graph. Ini adalah salah satu engrave dari whale langsung so, aja ini dia untuk zaman sekarang mungkin udah jarang ditemuin ya kemasan dengan seperti ini ya mereka ini sangat uh, G-Shock ini benar-benar uh, sangat peduli untuk mengeluarkan tipe yang seperti ini ini artinya mereka sangat peduli dengan uh, lingkungan maksudnya OS1 adalah dalam arti lingkungan dan kita adalah satu saling berkaitan. Oke, okay. ini merupakan 8 tahun internasional Dolphin and Whale Conference dan mereka memiliki moto 2000, 2000 times to care for an evolution. adalah sedikit informasi mengenai organisasi non Nonprofit ada berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris nah, biasanya untuk uh, model yang seperti ini Isearch atau Love the Sea And Earth, uh, Casio G-Shock biasanya menggunakan jelly bands ya, atau mungkin case yang bersifat jelly atau transparent ya. Ini mereka sebut sebagai inorganic material. Di sini terdapat engrave All S1 dan di sini terdapat engrave The Eighth International Dolphin Annual Conference. Di sini ada Ice uh, Kalau misalkan kalian bertanya, apa sih sini ICARC itu adalah International Citation Education Research Center? Jadi, ini adalah organisasi non-profit yang menaungi uh, untuk kepedulian terhadap uh, environment, ya, dalam hal ini. Uh, terhadap lumba-lumba dan paus. Nah, di sini terdapat juga Engrave 99 conference premium. Dan pada holdernya juga terdapat Engrave ya, lubang ya, diukir berbentuk well atau paus. Ya, buat yang belum tahu, uh, tipe ini adalah DW 9700. Ini adalah salah satu family dari tipe Gulfman atau Gulfman ya. Mungkin kalau untuk sekarang Gulfman itu berada di tipe G9100 ya. Ini backcase-nya juga terbuat dari titanium. conference ini diadakan di France seperti yang terdapat di Engrave back tersebut ya. Masih Japan semuanya made in Japan pada tahun ini. Titanium back. Dan di sini tertulis France 1999. Nah, udah cukup tua ya, ini sebetulnya saya menemukan ini nggak sengaja sih. Kebetulan ada beberapa seller yang saya temukan dan masih memiliki koleksi ini dengan good condition, nggak usah pikir panjang. Adalah salah satu brand ya, Casio yang selalu mengusung tema-tema. Yang mengajak kita peduli pada lingkungan ya Dan kalau tadi saya lupa mention Box mereka ini tadi juga terbuat dari daur ulang ya Daur ulang dari kotak susu Jadi kadang kalau misalkan kalian melihat seri uh, limited edition Atau special edition Yang memiliki tema-tema seperti ini Mungkin kalian ada yang penasaran Apa sih itu gitu Well, ternyata secara tidak langsung, waktu kita research itu salah satunya juga memberi edukasi tentang uh, kepada kita tentang lingkungan. Ya, jadi mereka bukan hanya membuat something yang limited edition atau mungkin special edition, tapi mereka secara nggak langsung juga mengajak kita atau mengedukasi kita untuk peduli akan uh, lingkungan. Nah, brand lain ada nggak? Yang seperti itu selain G-Shock, ada. Dan masih dari Jepang juga, salah satunya adalah Seiko. Yang belum lama dia mengusung tema Save the Ocean. Nah, itu salah satu tema yang dibawa Seiko untuk hasil penjualan jam dengan tema tersebut. Akan digunakan untuk uh, merawat lautnya. Demikian juga dengan Ice Earths ini kondisinya waktu aku pakai aku adalah salah satu yang beruntung memiliki tipe, tipe ini ya salah satu golfman family golfman yang mungkin untuk sekarang uh, udah nggak ada lagi ya dan rata-rata dari mereka ini bertenaga surya ya atau solar karena mereka anggap Uh, itu lebih minim limbah dan lebih ramah lingkungan, ya. Dan mereka memiliki moonface dan tide untuk arus pasang dan surut, nah, ini dia karena dia titanium, jadi dia lebih ringan. koleksi jam sambil peduli dengan lingkungan why not paling nggak itu memberikan kita informasi dan edukasi juga tentang lingkungan yang ternyata mereka juga aktif dalam hal itu well untuk uh, tema yang diusung oleh Casio G-Shock apalagi sih selain Love the Sea and Earth well ada nah, untuk yang terbarunya dia mengusung tema wildlife promising dan itu lebih di titik beratkan pada satwa-satwa di uh, darat ya kalau yang ini kan di laut terutama pada lumba-lumba dan paus atau Dolphin and Whale Nah kalau wildlife promising itu lebih ke satwa daratan ya satwa liar mungkin seperti uh, harimau macan tutul dan juga rhino ya atau badak well itu sebetulnya akan menjawab e, beberapa pertanyaan Kepada beberapa konsumen atau calon konsumen e, Ini Special edition kenapa boxnya seperti ini sih? Cuman kardus aja Nah itu salah satu e, tema mereka Karena mereka peduli lingkungan Jadi mereka lebih condong untuk menggunakan box box atau kemasan yang dengan mudah untuk didaur ulang jadi lebih ramah lingkungan ya nah salah satunya untuk brand Swiss yang saya tahu adalah Oris ya itu mengusung koral ya koral di dalam lautan jadi sebetulnya selain untuk koleksi kalian juga akan tahu bahwa mereka ini nggak hanya Uh, komersial dalam menjual model jam tangan, tapi mereka juga mengajak kita untuk ikut peduli pada lingkungan. Well, sebetulnya kalau buat yang mungkin terlewat sama kalian atau nggak kalian sadari, ada beberapa seri Love the Sea and Earth yang mungkin kalian udah punya, tapi mungkin kalian nggak sadar apa sih itu, atau mungkin ada yang belum punya tapi pernah lihat. Well, aku langsung kasih tahu aja ya. Macam-macamnya mungkin yang udah keluar atau mungkin masih ada di pasaran dan kalian ternyata mau mengoleksi atau bahkan mungkin kalian udah memiliki dari si seri vintage-nya dan ingin mengoleksi seri ini. Oke, ini beberapa yang akan aku kasih tunjuk ke kalian ya. Ice Earth ya. Yeah. Ice RC atau ICARC. <laughs> ini yang untuk terbarunya yang rilis adalah uh, dia membawa model GWM5610K 1JR dan BBG BGA 2700K 1JR Love the Sea and the Earth 2020 Orca Edition. Nah, ini mereka membawa tema Orca. Orca buat yang belum tahu Orca itu adalah salah satu paus pembunuh ya. Jadi mereka warnanya karena hitam putih. Jadi ini temanya dia hitam putih di sini. Nah buat seri-seri yang udah rilis sebelumnya. Ini adalah collab 25 Anniversary Ice Earth dan G-Shock and Baby G di tahun 2019. Salah satunya adalah Frogman. Nah buat di tahun 2018 ada Love the Sea and Earth 2018. Ya ini dia ngeluarin uh, limited edition BBG dengan 6.900 series yang tahu Solar GW6902 dengan BBG. Nah ini yang mungkin sering kalian lihat adalah Ransman di tahun 2017 dengan tema love the sea and earth tahun 2017 ya ini adalah GW 9403 KJ 9JR dan beberapa diantaranya ada tipe golf master dan 69 dan juga baby G kalian pasti sering lihat ini ini adalah salah satu yang bertema lingkungan ya nah yang Salah satunya yang banyak juga ini. Di tahun 2016 untuk 25th anniversary-nya mereka juga. Nah, ini lebih banyak. Sih kalau dilihat di sini kemasan box-nya juga terbuat dari uh, paper. Atau mungkin box-box daur ulang. Nah, yang dari tahun 2015 ada Rangeman. 9401KJ3JR hijau beberapa jenis dari G-Shock Special Edition atau dan Limited Edition yang mengusung tema uh, Love the Sea and Earth buat kalian yang ingin mengoleksi atau mungkin mempelajari lebih lanjut mungkin tipe-tipe ini bisa di-search dan mungkin ditunggu atau mungkin justru akan di-hunting oke okay, demikian bahasan dari salah, uh, tema yang diusung oleh tema spesial tentang lingkungan yang diusung oleh beberapa brand jam tangan ya siap